Ledakan energi hijau batu giok yang agung terbentang dari dalam tubuh Suro seperti gelombang pasang. Intensitas dan kekuatannya tidak kalah dari Liu Cheng atau Hu Diao. Liu Cheng dan Hu Diao jelas terkejut karena energi kuat yang tiba-tiba meledak dari tubuh Suro. Ketika lindung dan yang lainnya bertarung melawan kekaisaran angin awan di siang hari, mereka telah mengamati kekuatan Suro yang cukup besar, namun. Masih ada jarak yang cukup antara mereka dan dia, namun kekuatan Suro sekarang dengan cepat melambung tepat di depan mata mereka, dan bahkan menyusul mereka. Akibatnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kekuatan Agung melonjak ketika Suro melambaikan tangannya. Energi hijau giok berkumpul di tangannya, seperti zamrud, mengandung undulasi yang menakjubkan di dalam. Itu berbenturan langsung melawan telapak tangan Liu Cheng. Bang, tenaga Yuan yang liar dan ganas meletus hampir seketika saat daun layu di tanah meledak menjadi debu sebelum diterbangkan oleh kekuatan liar dan ganas itu. Tubuh halus Su Rou tersentak ke belakang oleh kekuatan mengamuk itu. Menyebabkan dia dipaksa mundur beberapa langkah. Lampu hijau giok dengan cepat berkedip. Menghilangkan kekuatan yang telah memasuki tubuhnya. Duo Liu Cheng juga dipaksa untuk mundur. Mereka berdua telah bergandengan tangan. Dan meskipun kekuatan Suro tiba-tiba melonjak dan mencapai level mereka, mereka masih mempertahankan keunggulan. Meskipun situasi ini tidak sepenuhnya di luar kendali mereka, kekuatan yang telah meletus dari Suro masih menyebabkan mereka berdua sangat terkejut. Mata mereka dengan cepat melihat ke arah jenderal roh kematian yang tampak sangat menyedihkan dari jarak yang cukup dekat ketika murid-murid mereka tanpa sadar menyusut. Mereka jelas memahami kekuatan yang terakhir tidak disangka bahwa dia berakhir dalam keadaan yang menyedihkan di tangan pemuda tampan itu. Cepat selesaikan ini, petik 2. Duo Liu Cheng saling memandang dan mengangguk dengan keras setelah dengan paksa menekan kejutan di dalam hati mereka. Mereka awalnya percaya bahwa menghabisi kelompok lindung akan mudah dengan Jenderal Roh Kematian membantu mereka. Namun, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Martin kecil, yang tidak pernah bertarung dengan serius. Akan benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan. Sekarang, mereka harus dengan cepat menghabisi Surou. Jika tidak begitu, Lindong dan Little Flame menarik diri dari keadaan pemulihan mereka yang dalam. Situasinya akan segera berbalik setelah menyaksikan kekuatan tempur Lindong dan Little Flame. Bahkan Liu Cheng dan Hu Diao tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan mereka. Selain itu, Jenderal Roh Kematian yang semula mereka undang sebagai pelayan. Tidak hanya tidak dapat melayani tujuan apapun, tetapi sebaliknya telah ditekan oleh Little Martin yang tak terduga sampai tidak mampu membalas. Karena itu, mereka perlu dengan cepat menyelesaikan situasi ini. Bang, sebuah kilatan sengit melintas di mata duo Liu Cheng. Tanpa sedikit pun keraguan, mereka tiba-tiba melangkah maju. Terkoordinasi dengan sangat baik ketika mereka menyerang. Tekanan kuat dari serangan itu langsung menyelimuti Surou. Jejak iblis kematian, cahaya hitam menyebar dari tangan keduanya. Langsung berubah menjadi dua segel hitam raksasa. Di bawah segel raksasa, ada banyak simbol wajah hantu. Gelombang demi gelombang kematian korosif ki terus-menerus dipancarkan sebelum tanpa ampun menabrak Surou. Cahaya hitam ini sangat aneh. Meskipun ki hitam pekat ini bukanlah kematian sejati ki dari tahap hidup dan mati yang misterius. Itu sangat sulit untuk dihadapi. Bahkan, itu akan sangat menyusahkan bahkan bagi seorang ahli tahap nirvana jika itu meresap ke dalam tubuhnya. Surou jelas merasakan betapa merepotkan berurusan dengan energi aneh ini. Wajah cantiknya segera menjadi jauh lebih serius. Energi giok hijau diaglomerasi di tangannya. Menyebabkan tangannya tampak seolah-olah itu terbuat dari Zamrud jernih. Bang, tangan Zamrud dengan cepat memotong udara. Dengan cepat berubah menjadi selusin cetakan tangan yang dengan ganas menghantam segel hantu. Bang-bang, ketika sidik jari Zamrud itu mendarat di segel hantu. Energi yang besar dan kuat mengguncang dua segel hantu itu sampai mereka mulai gemetar. Memperlihatkan tanda-tanda hancur berantakan. Ku. Setelah melihat betapa kuatnya serangan suro dan keberaniannya menghadapi kematian palsuki yang korosif, duo Liu Cheng itu dengan dingin mendengus sebuah tinju yang dengan kejam mendarat di segel hantu. Lonjakan Yuan Power melesat keluar, menyebabkan dua segel kematian menjadi seberat pegunungan. Dengan paksa menghancurkan banyak jejak telapak tangan Zamrut. Peningkatan tekanan yang tiba-tiba ini menyebabkan keringat merembes ke dahi Suro Meskipun dia saat ini dapat mengendalikan beberapa kekuatan misterius di dalam tubuhnya. Dia belum sepenuhnya memperbaikinya. Kelemahan ini mungkin tidak jelas ketika berduel dengan tiga ahli tahap Yuan Nirvana. Namun, melawan empat ahli tahap asli Nirvana Yuan seperti Liu Cheng, terutama dalam situasi dua lawan satu seperti ini, kelemahan itu akan segera terungkap. Namun demikian, meskipun ada lonjakan tekanan, Su Roo mengepalkan giginya dan menolak untuk menarik diri. Dia bisa merasakan kekuatan cepat pulih dalam Lindung dan Little Flame di belakangnya. Kemungkinan mereka berdua samar-samar merasakan sesuatu saat berada dalam kondisi pemulihan yang dalam. Selama dia bertahan sedikit lebih lama, Lindung dan Little Flame akan segera terbangun. Pada saat itu, mereka tidak perlu takut lagi. Bang bang, sementara Suro mengertakkan gigi dan menahan serangan ganas dari Liu Cheng dengan seluruh kekuatannya. Di medan perang lainnya, Martin kecil telah memaksa Jenderal Roh Kematian ke keadaan menyedihkan yang luar biasa. Jika bukan karena tubuh yang terakhir sangat aneh, kemungkinan dia sudah lama dibunuh oleh Little Martin. Dalam pertempuran yang sangat sepihak ini, Jenderal Roh Kematian akhirnya mengerti. Martin Kecil tampaknya lebih kuat dari dirinya sendiri dan tidak mungkin mengalahkan Martin Kecil. Namun, ia mampu menunda Martin Kecil dan menunggu duo Liu Cheng berhasil. Rencananya mungkin bagus, tapi Martin Kecil juga rubah tua yang cerdik. Dalam sekejap mata, dia mengerti niat Jenderal Roh Kematian. Segera, matanya berubah dingin dan serangannya menjadi semakin tanpa ampun. Namun, harus dikatakan bahwa Jenderal Roh Kematian cukup kuat. Kemungkinan yang terakhir telah mencapai tahap 5 Yuan Nirvana. Bersama-sama dengan teknik anehnya ini, ia mampu bertahan hidup di bawah serangan Little Marten. Cara licik Jenderal Roh Kematian ini menyebabkan Little Marten memiliki dorongan untuk menggunakan tubuh Marten Celestial Iblis untuk segera menghancurkan Jenderal Roh Kematian. Namun, dorongan ini dengan cepat dan paksa ditekan olehnya. Ini adalah zona inti dan pasti akan ada ahli dari sekte super mengamati tempat ini. Jika dia menggunakan kekuatan tubuh sejati Celestial Demon Marten, para ahli itu pasti akan merasakannya. Dia tidak menyadari jika ada sekte super yang memiliki kebencian terhadap suku Celestial Demon Marten mereka. Oleh karena itu, untuk menghindari menarik sejumlah besar masalah, yang bisa ia lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk bertahan. Biarkan aku melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Mata Little Martin berubah beku ketika serangannya tiba-tiba mencapai tingkat intensitas lain. Ini menyebabkan mata Jenderal Roh kematian yang sudah sangat tertekan untuk mengungkapkan ekspresi panik. Dia berteriak dengan tajam saat dia menghindar dengan cara yang menyedihkan. Liu Cheng, gunakan Tousan Ghost Cloud. Di dekatnya, duo Liu Cheng terus memaksa Su Roux mundur selangkah demi selangkah. Setelah mendengar tangisan Jenderal Roh kematian, ekspresi mereka tiba-tiba berubah ketika mereka segera mengertakkan gigi mereka meludahkan seteguk darah esensi. Pada saat yang sama, Yuan Power hitam bersiul dan melilit darah esensi dengan kecepatan kilat saat kombinasi mulai bergoyang. Hol-hol, angin bertiup kencang ketika cahaya hitam tampak bergoyang. Kedengarannya seperti hantu yang melengking. Membunuh. Kabut hitam menggeliat sebelum akhirnya menggumpal menjadi cakar hantu hitam besar. Cakar hantu diselimuti dengan wajah manusia yang tak terhitung jumlahnya. Pekik demi pekikan terdengar. Menyebabkan kekuatan Yuan di tubuh seseorang bergolak. Segera setelah terbentuk, cakar hantu membawa riak dingin yang mengejutkan saat merobek udara seperti kilat. Ia meraih Surou, yang masih bertahan dengan sengit. Di hadapan kekuatan cakar hantu, bahkan udara itu sendiri meledak. Saat dia menatap serangan ganas ini, wajah Suro berubah pucat pasi. Namun, dia masih tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Dia mengertakkan gigi, berencana untuk membatalkan segel ketiga. Berdasarkan apa yang dikatakan Little Marten, jika dia menggunakan segel ketiga dengan kekuatannya saat ini, itu kemungkinan akan berakhir menyebabkan beberapa luka pada tubuhnya. Namun, dia tidak dapat mempertimbangkan begitu banyak pada saat seperti itu. Suro menggigit bibirnya dengan lembut. Kuku panjangnya mendarat di segel ketiga di pergelangan tangannya. Dia baru saja akan membatalkannya ketika sebuah tangan tiba-tiba menjulur dari belakang dan meraih tangannya yang ramping. Sosok yang tidak tampak kuat tetapi memberinya keamanan tanpa batas perlahan melangkah maju. Saudara Lindong, Joy muncul di wajah cantik Su Rou saat tatapannya jatuh pada sosok yang berjalan keluar dari belakangnya. Tidak perlu membuka segelnya, kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Sosok itu mengulurkan tangan dan menggosok kepala Su Rou saat dia tertawa kecil. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya untuk menatap duet Liu Cheng saat sudut mulutnya terangkat untuk membentuk ekspresi dingin. Serahkan yang lainnya pada kita.